Al-Rahman Allama Al-Qur'an Khalaqal Insan Wala Ardha Wadha Halil Anam Seperti itu ya teman-teman Lo ngapain tidur situ? Meng, sini sini sini-sini Sini-sini, sayang-sini, sayang-sini, sini, sayang Sini sayang, waduh, bro kenalin kucing kue aw bro Au! Aduh Aduh, baru tuti <laughs> namanya tuti ya bro biasaan kucing gitu main kalau habis di dipegang langsung dicilatin semua bulunya oke okay. halo teman-teman selamat datang kembali di channel Tonton aja masih bersama saya syamul dirab selpas seperti biasa kali ini amin mau merasakan kembali yaitu maaf, bro i show sebip ramadhan kali ya, teman-teman kita sudah memasuki bulan ramadan yang ke berapa teman-teman Hmm, puasanya pada burukah <gat> Mudah-mudahan teman-teman puasanya full semua ya Amin, amin, nyarobolang, amin Oke, dalam subtitle video reaksi kali ini Admin mau mereaksi kembali Yaitu mafru'ai sosobit ketika dia mendengarkan lantunan surat Ar-Rohman Ada yang tahu Ar-Rohman? <gat> Biasanya teman-teman sering update uh, potongan surat Ar-Rohman Di bagian uh, yang seperti ini Makan, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Biasanya seperti ini, seperti itu biasanya kalau teman-teman tulis -teman... caption di media sosial. Ya, <laughs> masih pernah kan? Hmm. Ar-Rahman, Ar-Rahman, alam al-Quran, Hulakul, Insan, alamah, al Bayan ash-shamsu wal qamara was yasjudan was-samaa'a rafa'aha seperti itu ya teman-teman Oke kita langsung belajar cuplikanya ketika Mabro Aisho Sepit ini Mendengarkan lantunan surat Ar-Rahman Di bulan sejiri Ramadan Oh ini yang ini Sebu, sebu, sebu, sebu Wa rahmatullil mu'minin Ar Quran. Surah Ar-Rahman Diturunkan di Mekah terdiri dari 78 ayat Yang tergolong menjadi surat makkiyah. Ar-Rahman yang berarti Allah yang maha pengasih Ar-Rahman juga termasuk salah satu Asma'ul Husna Atau nama-nama baik Allah subhanahu wa ta'ala Khalaqal insa surat ar-rahman merupakan salah satu surat yang berisikan tentang nikmat dan kasih sayang yang tak terhingga dari Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> dalam surat ar-rahman bacaan fabi ayyi ala diulang sebanyak 31 kali oleh karena itu manusia adalah pelupa termasuk saya dan apakah kita tergolong sebagai manusia yang kufur nikmat wallahu alam Semoga kita semua menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah semoga mengampuni dosa-dosa kita Amin amin Oke. Okay, people dia bro. Media, bro. Uh, dia mungkin terenyuh ya teman-teman. Nah, eh, mungkin terenyuh ketika yang mendengarkan lantunan surat ar-rahman. Dan ketika dia mendengarkan surat ar Rahman ini, dia sekaligus translate artinya agar Ma'buru Aisyu Speed itu memahami dan mengerti. Nah, sebenarnya ini berlaku untuk kita juga ya teman-teman kita yang sebagai umat Muslim. Ya respect lah sama Ma'buru Yesus ketika dia mau mendengarkan lantunan surat ar Rahman. Respect, respect Ma'buru Yesus, oke? Okay? <tuh> Maburu really speed, maburu really speed Oke okay, cukup sekian reaksi dari admin Semoga bermanfaat uh, Jangan lupa komen ya teman-teman Oke okay, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh